Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara membuat mobil Espas Ini kita sudah hidup Baru kita Nyalakan langsung greng guys bagus pas harus nunggu kata hidup semua dulu sama rotaknya itu biar refis bapak sendiri baru di starter. biar langsung greng Karena mobil pas itu susah-susah gampang, kalau menghidupinya kalau kita tidak nunggu, perutnya tidak ada, Tunggu dulu, tunggu tegangan itu.